Dan juga beberapa kegiatan atau rutinitas keagamaan lainnya yang dilaksanakan di sekolah. Di sini pusat kegiatannya. Oh, sorry, lupa. Abah nggak bukain pintu gerbangnya. Ini gara-gara PSBB mungkin ya. Gerbang nggak dibuka. Oke, okay, nggak apa-apa. Masih banyak jalan menuju Roma. Kita coba cari jalan lain, muter ke belakang. Jalan, jalan, jalan, jalan, jalan. Mencari jalan ke sekolah. And this is it. Halo Sobat Abah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Kali ini Abah mau ngajak kalian untuk jalan-jalan lagi secara virtual di rumah kedua Abah Sombong amat Bukan rumah kedua artinya Abah punya dua rumah ya Tapi rumah kedua Abah yaitu ini This is it My school sweet school. Dan oke okay, kita mulai aja jalan-jalan virtualnya. Baik sobat abah sekalian kita sudah masuk ke aplikasi Simlab Composer lalu kita import filenya. Kita sudah punya atau abah sudah punya filenya yang sudah abah bikin desain sekolahnya SMP Fitra Insani yang abah bikin di SketchUp. Kita input, kita oke okay. Kita tunggu. Dan... Ya, yeah, this is it. Ini tampilan atas dari Denah Sekolah fitra Insani Leles Garut ya, bukan Bandung. Ini kalau kita puter-puter tampilannya seperti ini. 3D ya, kawan-kawan sekalian. Bisa dilihat, bisa ditengok, di zoom juga bisa. Dan ini bagian depannya nih. Kalau di... Uh, aslinya ini bagian depan masjid okay, kita pasang dulu avatarnya sekarang buat jalan-jalan virtual nah kita atur-atur dulu biar enak buat starting pointnya ini kayaknya kakinya kurang pas kita coba atur-atur kita angkat dikit nah sip dan kita langsung launch viewernya aja kita tunggu and belum sim love viewernya kita sudah mulai aktif dan this is it nah ini dia seketika muncul kita langsung di depan rumah Allah ya di masjid ini dia masjid sekolah tempat Seluruh warga sekolah, guru-guru dan murid-murid melakukan berbagai aktivitas keagamaan. Kita lakukan ibadah di sini, sholat duha, sholat duhur, kadang juga sholat asar. Kita juga di sini ngaji bersama, kita baca Quran bersama, surah wakiah tiap duha atau surah al-hajj tiap setelah selesai sholat duhur. Dan juga kita laksanakan zikir-zikir. Dan juga beberapa kegiatan atau rutinitas keagamaan lainnya yang dilaksanakan di sekolah. Di sini pusat kegiatannya. Oke, okay, berikutnya kita coba lihat ke bagian dalam sekolah. Nah, ini adalah pintu gerbangnya. Tapi, oh, sorry, lupa. Abah nggak bukain pintu gerbangnya. Ini gara-gara PSBB mungkin ya. Gerbang gak dibuka Oke okay, gak apa-apa Masih banyak jalan menuju Roma Kita coba cari jalan lain Muter ke belakang Nah, Kebetulan desainnya Apa bikin terbuka di sebelah utara Jadi kita lewat sana aja Jalan-jalan-jalan-jalan Mencari jalan ke sekolah And this is it Inilah kurang lebih tampilan Secara umum Dari yayasan Fitrah Insani Lales Garut ada RA MI dan SMP Islam Terpadu dan kita akan coba untuk menjelajahinya satu persatu. Nah, ini yang paling depan tadi dekat gerbang itu adalah pos atau tempat piket buat jaga kalau ada tamu. Ini adalah peraga luar atau playground untuk anak produktifal kita coba naik ke lantai yang kedua ini adalah bangunan SMP ada ruang kelas sekolah dan ruang-ruang kelas dan di sini kalian bisa lihat eh, sedikit tuh ada tembok tapi di sini pagarnya itu batangan-batangan eh, besi nah itu bisa digunakan untuk menyimpan selain jadi pagar dia juga bisa digunakan untuk menyimpan eh, sepatu ya oke berikutnya kita coba masuk ke bagian kawasan MI dan juga RA di lantai 2 ini dia. Nah, ini tampilannya lapangan dan juga ada view-nya di sana. Dan ini adalah bagian di sebelah utara sekolah. Di sini aslinya ada pemukiman warga, tapi Abah nggak gambar ya buat apa juga ya. Dan ya, kita balik lagi aja. Kita naik ke lantai 3 ini kurang lebih sama ruang-ruang kelas untuk SMP dan kita bisa lihat ke bawah. wow what a beautiful place ini juga sama ada pagar pagernya itu berupa 4 besi buat sekalian multifungsi ya, nyimpen sepatu juga dan seperti itulah tampilannya kurang lebih kita balik lagi ke bawah ini dia tengah lapangan tempat kita upacara dan see, Inilah kurang lebih gambaran umumnya yang abah bikin sepresisi mungkin. Mulai dari masjid sampai ruang-ruang kelas dari semua jenjang RA, MI, dan SMP yang abah buat sedekat mungkin dengan aslinya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe tentunya. Dan sampai jumpa lagi di video-video abah berikutnya. Bila itu fiku ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh